jadi lagi. Gua sering banget yang namanya ngeliat beberapa dari kalian yang kalau masih ada percaya Five Nights at Freddy's atau FNAF itu merupakan sebuah SCP atau semacamnya. Dan ini enggak cuman satu kayak nomor inilah, kayak kasus Siren Head dengan nomor SCP 6789 yang jelas itu bukan Siren Head sama sekali. Tapi kali ini kita ada banyak varian atau informasi yang bilang, "Wah, SCP ini tuh Five Nights at Freddy's tahu?" atau bahkan kayak Tahu gak sih kalau Springtrap itu SCP gue bisa bedain ya orang yang jadiin SCP buat percandaan tapi masalahnya ini bukan percandaan tapi emang beneran percaya nomor SCP itu adalah SCP Five jadi gue bersama orang-orang yang juga dalam ahli SCP seperti Nahyes dan Five Nights seperti Rikusa, kita bertiga mulai untuk menggali informasi siapa yang nyebar informasi ini dan juga informasinya kayak gimana sih SCP Five Nights yang mereka maksud ini karena gue beneran penasaran kayak gimana sih yang pertama gue pengen bahas mungkin dari yang paling unik dulu Kenapa gue bilang unik? Karena jelas sumbernya adalah dari video orang yang em emang kalian bakalan disuguhin kayak gini Ya kalian bisa ambil kesimpulan sendirilah apa konten yang ada di dalam sini Tapi bagi kalian yang penasaran kontennya kayak gimana Gue bisa tampilin klip dari videonya dengan reaksi gue langsung nonton video ini pada jam 2 tengah malam What the... what the... what the... What the Isa, oh, isa rabbit setuju oke, apa, apa, apa, apa, apa, apa, kenapa apa, apa, apa, apa, apa, apa, SCP-nya, di judul ini SCP-1958 eh, dan SCP-1987 lah ya. Yeah, yeah. tapi <laughs> dan ya, itulah reaksi gue nonton yang penuh dengan kebingungan di jam 2 malam terkait video tersebut dan tentu saja, ada juga dari video ini yang dibuat oleh orang Indonesia terkait ya video jedak jeduk SCP yang nge-mention SCP-1987 di dalam jeduk-jeduknya. Gua nggak perlu kasih reaksi karena jelas kalian udah pasti tahu gue bakalan kayak gimana. <tuh> Oke, okay. gue perlu lurusin di sini. Gua nggak ngerti kenapa mereka milih nomor SCP-187 sebagai nomor SCP mereka, tapi yang pasti kalau gue bisa tebak kenapa nomornya itu pasti karena. On three, one, two, Tapi gue kasih tau aja nih ya, kalau SCP-1987 disini bukan animatronik dari Five Nights at Freddy's atau bahkan Springtab atau apalah karena gak jelas juga. Tapi fenomena yang bikin mayat-mayat yang ada di perbukitan Norwegia bakalan jadi bangkit lagi dari kuburan mereka. Gak ada hubungannya sama Five Nights at Freddy's sama sekali. Sama halnya dengan SCP-1985, gak ada sama sekali hubungannya dengan FNAF karena SCP-1985 itu cuma perempuan yang di dalam tubuhnya ada alat buat dia ya teleportasi yang tertanam di seluruh badannya biar dia bisa ya teleportasi kemana saja, apalagi yang ditampilkan tadi di videonya kan beda kan, yaitu malah nunjukin SCP-4151 untuk Springtrap, dan juga ada satu lagi yang nunjukin Freddy, nggak tahu kenapa nomornya di disensor, jadi beneran nggak masuk akal banget untuk jadiin SCP, tapi oke okay lah untuk cek satu-satu kayak biasa, oke okay, tadi katanya SCP-4151 itu, itu adalah Springtrap dari sumber yang entah di mana orang ini dapat dan juga nggak bisa dipegang tanggung jawabnya. Tapi sebenarnya mah SP4151 itu ya sebuah kebun yang isinya ada 500an pohon dan orang bakal muncul di sana dan merasakan yang namanya kenafsuan tinggi apa Five Nights, Freddy's atau bahkan Springtrap ada hubungannya dengan FNAF enggak kan ya makanya itu enggak ada hubungannya sama sekali sama FNAF kecuali yang lumayan ya kecuali yang lu maksud itu FNAF yang ya itu tapi kita nggak akan bahas itu dan kalian semua adik-adik jadi contoh ya dan untuk yang satu lagi ini karena disensor gue juga nggak bisa nyari kayak perbandingannya gitu kayak sebelumnya tapi yang bisa gue pastiin nggak ada SCP yang disensor kayak gini karena semua SCP itu ada nomornya dan buat apa namain SCP di sensor kalau pada akhirnya orang di foundation bingung nyarinya gimana kan nomor gunanya untuk mempermudah ngedata dan pekerjaan kita semua dan untuk sumber yang kedua dengan nomor yang enggak generik atau dimirip miripin dengan kejadian yang ada di Five Nights at Freddy's untuk kali ini nomornya random tapi juga ngebahas spring Trap. dan ini lumayan populer dan sering dijadiin hoax yaitu adalah SCP-3876 dengan judul yang straightforward yaitu adalah Springtrap yang tentu saja dan pasti tidak dipost di SCP Wiki melainkan di website Amino App dan kenapa hal ini fatal banget sampai sering banyak dari kalian yang bingung dan suka ketukar Yang isinya juga jelas banget jelasin kalau ini tuh spring trap atau semacamnya yang perlu diawasin dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi mirip banget kayak gamenya harus jaga ventilasi atau apalah itu yang pasti berhubungan dengan game FNAF ketiga yang gak gue mainin sama sekali jujur aja penulisannya lumayan sih walaupun ada beberapa yang mengganjal untuk dia gua sendiri apa gue suka enggak sih tapi ini sedikit lebih bisa dipercaya untuk orang-orang kalau ini tuh artikel SCB beneran dibanding dua sebelumnya yang ya ampun jelek banget pada <laughs> rasa penulisannya tapi Ya, tetap aja. Banyak orang yang suka malah jadi viral. Dan banyak orang yang percaya begitu aja. Tapi SCP-3876 yang aslinya itu sendiri adalah tempat buat megang bunga yang terbuat dari besi silver. Udah gitu doang. Gak ada mirip atau bahkan hubungannya sama-fenang sama sekali. Tapi ya orang percaya gitu-gitu aja. Gue perlu kasih tahu ya. Mengingat SCP ini ditulis di Amino Apps. Kalian harus hati hati Karena Amino Apps itu dianggap aja kayak Facebook. Tapi semua orang bebas nulis apapun di sana. Kalian jangan ambil serius kalau SCP yang ditulis di sana itu asli. Yang asli cuman ada dan tertulis di SCP Wiki, yang makanya dari tadi semua yang ada di SCP Wiki itu beda dengan semua yang palsu kan? Jadi untuk sekarang pila-pilahlah kalian untuk jangan ambil sumber yang gak jelas kayak foto random atau informasi random gitu dibanding SCP Wiki. Bahkan udah ada bahasa Indonesia nya kok kita. Ayolah guys. Jadi, orang yang smart dan juga bijak kalau nyari konten atau semacamnya, gue bukan ngejelekin mereka yang bikin konten ginian untuk pertama kalinya. Mereka mungkin bikin karena pengen have fun atau semacamnya, tapi ya, karena beberapa orang yang kebelet konten, atau klik, atau viewers, atau semacamnya, dijadiin klik beta biar berasa wah, Freddy's youtuber SCP. Wah, tanpa ngecek dua kali informasi itu sendiri untuk kedua kalinya. Jadi, karena itu, gue minta tolong sama kalian, jadi orang yang bijak, jangan bilang ke orang yang bikin konten gini. Kayak oax lu, palsu lu Atau semacamnya, dan juga kalau ada Orang yang masih percaya, tinggal kasih video Ini aja dan bilang, enggak kok Ini nih, lihat penjelasannya, jadi kita semua Bisa selesaiin ini semua dengan damai Dan juga kalau kalian ma kayak males Atau bingung nyari info SCP Dari mana gitu, karena ribet atau semacamnya Di server discord kita yang bisa kalian Cek di deskripsi video ini, ada bot namanya Chrome, yang bisa ngebantu kita nyari artikel SCP simple dengan nulis beberapa huruf tuang dengan instan, biar kalian bisa ngecek ini benar atau enggak gitu artikel SCP-nya. Jadi itulah untuk video kali ini, be smart, dan juga secure, contain, dan protect.